Halo semuanya, selamat datang kembali di Steve G Channel. Kali ini kita akan membahas tentang jadwal pertandingan La Liga pekan ke-34 tanggal 13 sampai 16 Mei 2023. Beserta daftar klasemen sementara, daftar top score dan daftar assist sementara. Berikut jadwal pertandingan La Liga pekan 34 Sabtu 13 Mei 2023. Mallorca versus Kadis, jam 0200 waktu Indonesia Barat live di Bein Sport 3. Real Sociedad versus Girona jam 1900 waktu Indonesia Barat live di Bein Sport 3. Selanjutnya Osasuna versus Almeria jam 2115 waktu Indonesia Barat live di Bein Sport 3. Via Real versus Atletic Bilbao, jam 23.30, waktu Indonesia Barat, live di Bein Sport 3. Berikut jadwal pertandingan La Liga Pekan ke-34, Minggu, 14 Mei 2023. Real Madrid versus Getafe, jam 02.00, waktu Indonesia Barat, live di Bein Sport 3. Celta Vigo versus Valencia, jam 19.00, waktu Indonesia Barat, live di Bein Sport 3. Selanjutnya, LC versus Atletico Madrid jam 21.15 waktu Indonesia Barat live di Bein Sport 3. Valladolid versus Sevilla jam 23.30 waktu Indonesia Barat live di Bein Sport 3. Berikutnya jadwal La Liga pekan 34 Senin, 15 Mei 2023. Espanyol versus Barcelona jam 23.30 waktu Indonesia Barat live di Bein Sport 3. Selanjutnya, Selasa, 16 Mei 2023. Real Betis versus Rayo Vallecano jam 0200 waktu Indonesia Barat live di BeIN Sport 3. Berikut daftar klasemen sementara La Liga 2022-2023. Barcelona masih kokoh di puncak klasemen dengan koleksi 82 poin. Disusul Atletico Madrid dengan koleksi 69 poin. Real Madrid 67 poin. Keempat, Real Sociedad, 61 poin. Kelima, Villarreal, 54 poin. Keenam, Real Betis, 52 poin. Ketujuh, Girona, 47 poin. Atletic Bilbao, 47 poin. Rayo Vallecano 46 poin. Osasuna, 44 poin. Posisi 11-20. Sevilla. 44 poin, Mallorca, 41 poin, Celta Vigo, 39 poin, Almeria, 36 poin, Cadiz, 35 poin, Valladolid; 35 poin, Valencia, 34 poin, sementara Getafe, Espanyol, dan LC, masih di zona degradasi. Berikut daftar top skor sementara La Liga. Robert Lewandowski masih memimpin dengan Torehan, 19 gol. Disusul Karim Benzema 17 gol. Enes Unal dan Joselu sama-sama 14 gol. Alvaro Morata, Antonio Griezmann, Vincente Castelanos dan Vedat Muriki, sama-sama 13 gol. Iago Aspas dan Borja Iglesias sama-sama 12 gol. Berikut daftar top assist sementara La Liga 2022-2023. Antonio Griezmann masih memimpin dengan torehan 12 assist. Disusul Vinicius Junior dan Michel Merino, 9 assist. Rodrigo, 8 assist Lucas Robertone, 7 assist Lewandowski, Marco Asensio, dan Rapinha dan Brian Olivan, 6 assist. Aleix Garcia, 5 assist. Itulah jadwal pertandingan La Liga Pekan ke-34. Dukung terus channel ini, agar tidak ketinggalan informasi seputar jadwal pertandingan, dengan cara subscribe, like, komen, dan share ya. Terima kasih sudah menonton channel ini.